Assalamualaikum ketemu lagi di masalah emang, emang ada. ada dengan ini Cindy. Waalaikumsalam. Juga Mbak Inka. Waalaikumsalam. Di kita akan berbagi wawasan ten, uh, untuk fenomena-fenomena yang dianggap oleh aku sendiri, mm -hmm. oleh aku kamu ya mm -hmm. menjadi Berbakan masalah. masalah. Juga untuk solmet-solmet di sana di luar sana boleh juga untuk kalau mau sharing atau memberikan bantuan kepada Mia mm. untuk bahan tema kita yang akan kita angkat di tiap episode Mia-nya silakan loh mm -hmm. menyampaikan ya via yeah. sosmed kita. Mm -hmm. Di episode kali ini nih kakak Indi iya. curhat curhat lagi. Aku. Kita selalu curhat. Oh, kok. Kita curhat <laughs> untuk ada artinya. Sebenarnya bukan curhat karena ini semua banyak di alami, alami antara alami. kita gitu. Ya, ya, ya, Benar-benar hmm, kita berbagi ya. dari fenomena yang aku alami. Ya. Hmm. Jadi ya aku sih nggak kesel sebenarnya sih Mbak Inka. Cuma hmm. bingung aja. Karena hmm. ya, aku tuh punya tetangga hmm. baru. Hmm udah tetangga baru aku yang lama antinya di situ hmm. gitu kan tapi aku tuh sering kedengeran nih dia tembok kita tuh satu tembok hmm. kedengeran kalau dia suka marah-marah hmm. plus yang itu adalah keponya hmm. jadi kalau hmm. <laughs> misalnya karena waktu itu berapa kali itu mergokin hmm. jadi misalnya aku pergi hmm. terus si mamang di rumah tutup hmm. pintu kan hmm. terus dia datang gitu gitu, aku kan ya udah pergi pergi aja hmm. dong. tapi pas pulang, tapi kenapa si ibu e, ke rumah mang? gitu, aku nanya dong, ada ya. apa? gitu, kucingnya kabur lagi. Oh hmm. itu karena pernah kucingnya kabur ke rumah. Hmm. Hmm. enggak, dia nanya aja, ibu tuh kalau pergi tuh tiap hari, gitu, oh. <laughs> gitu, hmm, gitu kok kepes okay. ya, <laughs> Nah aku bingung deh mbak, kalau kayak gitu ada dia marah-marah so, mas marah siapa maksudnya? ya gak tau kedengerannya teriak-teriak di rumahnya gitu mbak oh. maksudnya kan oh, temboknya bukan, ini, mara, ya. bukan. bukan. Oh. satu tembok sama kamar aku oh. jadi kan udah aku yeah. suka aku bisa tidur aduh hmm. kenapa tuh gitu nah. ribut gitu mm -hmm. jadi mm -hmm. kalo misalnya aku, kan aku pengen ini ya tetangga yang baik ya mbak mm -hmm. ya? oh, itu yeah. tuh harusnya gimana sih mbak gimana yeah. nah. nah, sih kita iya, harus bersikap terhadap sih? tetangga gitu Bener -bener. ya bener-bener Kalau bagaimana aku bersikap terhadap tetangga, sikap okay. sikap kan? ditentukan oleh Persia. persepsi, persepsi. Yes. Yes. atau sudut pandang, nah. Ya kan? Nah, kalau kita ingin uh, sikap kita selaras dengan kehendak Tuhan, ya mm -hmm. tentunya kita harus pakai spiritual. Yeah. Sudut mm -hmm. pandang spiritual. Mm -hmm. Karena kalau sudut pandang lingkungan, itu mm -hmm. sulit sekali. Membuat -hmm. kita, kita bisa kan? uh, berperilaku selaras dengan kehendak Allah. Yeah. Yeah. Nah, kalau aku sih sebenarnya kalau menurut aku itu sangat gampang ya. Hmm. Uh, punya tetangga, misalnya seperti itu. Hmm. Ya kalau misalnya dia bilang, misalnya nih, uh, kenapa sih uh, ibu kamu pergi tiap hari ya? Aku melihat itu sebagai satu, satu cara Tuhan untuk aku introspeksi, misalnya. Hmm. Hmm apa iya ya saya pergi tiap hari jangan-jangan tugas sebagai benteng nggak saya kerjain hmm. gitu oh, jadi iya. justru kan itu sebagai mm -mm, masukan iya, iya, iya. masukan ya. itu hmm. karena kadang-kadang uh, kan kita banyak nggak tahu kalau kita nggak tahu iya, benar ya, bener, hmm. ya bener. kan hmm. nah jadi kalau baru dikasih tahu sama orang iya, mbak, ya. hmm. kan kita suka nggak sadar ya. gitu kan ya. nah biasanya kan uh, kalau kita ingin memperbaiki diri gitu ya hmm. Memang Tuhan tuh membantu? Lewat seperti lewat itu ya. gitu, Lewat ya. siapa? Ya, Lewat apapun, lewat, lewat peristiwa apapun. Lewat tetangga, lewat, tetangga gitu. lewat anak, lewat pasangan hmm. Hmm. Lewat si asisten rumah tangga ya. Itu semua informasi dari Tuhan Untuk hmm. kita memperbaiki hmm. diri Untuk evaluasi Sebenarnya hmm. itu begitu itu Paling gampang, itu ya. yang gampang Yang paling gampang, membuat jahran. masalah Mama ya, ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. ada Iya ya kalau misalnya dipikir-pikir gitu <laughs> iya. jadi kesel aku <laughs> Iya ya. kok kepo hmm. banget sih jadinya kan Iya iya iya ya. jadi gitu, kalau, ya. iya jadi ngeliatin gitu Iya. Tapi kalau kita pakai sudut pandang spiritual justru kita berterima kasih Iya hmm. jadi enak banget ya, gitu ya. ya. ya gampang ya. banget ya. ya. Kamu kamu gak punya cerita sama tetangga? Tetangga. Punya Kalo dong. kamu rumah punya tetangga dulu gitu ya. Hmm. saing saingan gitu. Oh iya. <laughs> kamu punya apa dia harus punya apa <laughs> gitu ya. maksudnya. Iya. Wah, ibu sini punya fan oh, baru, hmm. TV baru. baru. Oh. Iya nah, kan. iya, ya. aku pernah mengalami juga ya, sih. Sekarang. Itu kalau kayak gitu paling oh. enak. Nah, kan yang saingan gitu, dia banget. bukan kita. Aduh, oh, kepusing dia ya, ya, ya, ya, Mbak. mesti kita pusing nah, ya. Iya ya. Allah, <laughs> ya. ya, kita tuh suka mikirin musik. Musi. nih. <laughs> semua ya. ya. masalah ada terus. Pantes. Untung ada ini. Ya, kan biar jadi rame ah. Kita butuh mic memang. Emang mah musik <laughs> kita yang seru iya, ya. ya Benar kan? ya, Mbak. Yeah. <laughs> iya dong. Jadi bikin ketawa aku, ah, aku juga <laughs> pen ketawa repot banget gitu Asli, loh ini, iya. padahal iya. udah dikasih ajaran gitu ya mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. iya, semudah berni. itu loh, kata Mainka, ke semudah mm -hmm. itu loh Sin oh, iya. Oh, iya, ampun, yang gampang aja gitu, belum lulus ini mm -hmm. kan memang kita kan produk Tuhan, ya kan. Mm -hmm. Tuhan yang menciptakan lah. Mm -hmm. lalu Tuhan juga menciptakan pedomannya gimana supaya kamu hidup tuh enak Nah, udah dikasih nih ajarannya kalau mau dipakai, bikin ajaran uh, sendiri, gitu, iya, iya, kan? kita iya, ajaran iya. sendiri ya ajaran Pak sendiri. Oh, ajaran <laughs> manusia, iya, iya, bukan iya, ajaran iya, Tuhan iya, Ya ampun Di aturan main juga ada ya, aku terhadap iya, tetangga iya, iya. Iya, bener, nah balik lagi, yang penting persepsi, persepsi. kita dulu, ya, sudut pandang hmm, kita ya. Hmm, hmm. ya. Jadi gimana, lebih enak kan ya Iya, iya. iya nyata iya. segampang, iya. segampang <laughs> itu, lihat aja bahwa kan, iya, itu Mm -hmm. Ini ya pak yang bikin kita cara sibuk tuh, ternyata mm -hmm. kita memakai sudut pandang lingkungan. Iya. Iya. karena terbiasa gitu loh yang mm -hmm. betul, mm -hmm. ya. Mm -hmm. Iya. Mada. Dan kita memang tidak terbiasa untuk melakukan evaluasi diri. Mm. Ya, kita Jadi mampu. kita selalu ngerasa benar terus mm -hmm. ya. Jadi iya, iya, iya, uh, ketika iya. ada orang iya, memberi iya. menginformasikan gitu untuk sesuatu mm -hmm. yang kita butuhkan untuk melakukan perubahan, mm -hmm. kita tolak. Jadi staff kita ya ya. Oh, oke. Okay. Mm -hmm. Ya benar ya. Tapi terus Mbak Inka, mm -hmm. uh, tadi kan bilang nih ke aku masih di mm -hmm. Itu gampang gitu. Tapi Mbak Inka pernah nggak ngalaminnya tai. Sering, Coba. Misalnya, yang misalnya aku lagi misalnya kita baru pindah gitu ya. Terus tiba-tiba eh -tiba, mm -hmm. uh, uh, si Mas yang jaga di rumah bilang nih, "Bu, Ibu sebelah tuh bilang, "Ini ibunya, kenapa sih nanam bunga teratai ini?" Kan nanti banyak nyamuknya. Terus saya bilang, "Bilang aja sendiri sama ibu saya gitu." Hmm. Okay. Terus aku gini, "Iya, dia benar, buang aja selesai." <laughs> <gulai> Serius, Se -segitunya iya, segitunya gitu gampang iya. Artinya dia menginformasikan, "Bener kan, ya udah buang aja." kira ya. Berarti yang membuat kita masalah tuh ego kita bener. Iya. sininya ya. Iya. Iya kan. iya gitu. Kayaknya kenapa sih sih? Kok aku pergi gitu. Akhirnya aku gue lagi begitu, Masih mamang. Aku juga pernah pindah ke satu tempat di dulu kita pernah ngontrak sebelum ini. Terus ada juga tetangganya si Mas Mas juga ngomong gini lagi Mas di asisten rumah tangga. Bu, itu rumah sebelah serem amat Bu gitu. Kenapa? ini sendiri, katanya. Mm. Oh ya, udah nggak apa-apalah mas gitu. Besoknya gitu lagi. tau taunya memang dia berdoanya dengan bernyanyi, bukan nyanyi oh. sendiri. Oh. Dia <tuh> lagi berdoa. <tuh> Saya bilang, Halo. aku bilang, benar, ya. makanya pasang buruk ya, Iya benar ya. Kalaupun ada apa-apa di sebelah, bukannya kita guncingkan, tapi kita bantuin. Bantu. Hmm. Gitu. Makasih hmm. ya, Taima ya permasalahan oh, dengan tetangga masa sama gitu ternyata iya. balik lagi iya. sebenarnya bagaimana kita kita yang mana mana hmm. hmm. ada ajaran kita hmm. bahwa te tetangga itu kan saudara terdekat hmm. ya kan hmm. ya jadi sebenarnya kita harus bisa merasakan bahwa begitu ajaran Tuhan bahwa tetangga itu adalah yang terdekat saudara terdekat kamu pasti ada maksud yang didal, di belakang itu Tuhan ada banyak eh, sudut pandang yang memudahkan kita taat ketika Pada kita dengan kita, tetangga ya. gitu. Hmm. Nah jadi ketika kita sama tetangga kita terusik, nah, nah ada yang salah nih ya, dari sudut pandang aja. kita, ya, ya, ya, tentu ya, kita aduh, harus ya. selaraskan dengan pedoman hidup hmm. ya, baru ya, ya. kita bisa. Dan kembali hmm. lagi sin hmm. kitanya, kitanya yang harus hmm. oh itu ada Mereka. ya mbak ya? ada kan ada Mereka antara teman. aku dan tetangga kan? ya, kan ya. Ada di itu kan main. dibilang dibilangkan bahwa kita harus berbuat baik berbuat pada tetangga, baik tetangga baik. karena tetangga itu saudara terdekat hmm. tapi kan sebenarnya itu permisalan artinya hmm. berarti kalau sampai disuruh ini ada, ada, sesuatu, ada, sesuatu, yang penting ada sesuatu di situ sih ya, gitu. betul hmm. ya seperti itu ya. Hmm. Hmm. Baiklah, hai tetangga. Kamu mau tahu aku mana. Makasih loh. <laughs> jadi, terima ya Mbak. Iya. Loh. ya? Iya. Karena kita Masih jadi diingetin. Oh, gitu mm -hmm. loh. Ternyata ya. Yeah. Wah kalau kayak gitu yeah. sih yeah. hidup bertetangga enak banget ya. Enggak yeah. yeah. ada lagi gak tuh. Enggak ada, gak gak ada. Gak gak perbedaan e, iya. keyakinan jadi masalah tuh enggak ada. Iya, mm -hmm. mm -hmm. yeah, iya. ada. Tentu. Kita hanya melihat kan Al-Qur'an itu kan untuk seluruh umat manusia ya. Tidak peduli agamanya ya. Yang namanya manusia Itu pedoman hidupnya kurang oh, Quran. Hmm. Jadi semua Kita manusia. memperlakukan bagaimana hmm yang namanya manusia hmm. sesuai Quran bukan karena dia satu agama bukan hmm. karena memang dia ciptaan Allah sama-sama sama-sama jiwa, ya. sama uh, jiwa yang bertugas yang bertugas yang punya jawab iya betul itu nih jadi gak ada yang membedakan kita memang makanya kita disuruh naik haji itu pakai ihrom hmm. karena kita semua nah, sama sama ya, ya yang membedakan kita ketaatan kita hmm. Iya mm -hmm. kan? Itu satu. Ya. Memang ya. canggih ajaran kita tuh. Iya ya, Mbak ya. Mm -hmm. Kalau kita mau berpikir, nah, iya. Berpikir sedikit aja iya, semua kan? manusia itu sama. Mm -hmm. Yang membedakan adalah ketaatannya pada Uh, aturan Allah, aturan Tuhan, aturan Allah. Mm. Iya. benar ya? Mm -hmm. Kalau kita paham mm -hmm. akan aturan-aturannya, aturan, -aturannya, aturan mm -hmm. Tuhan terus kita memberlakukan mm -hmm. hanya mm -hmm. itu, iya. itu. Enak Bener banget yang hidup itu hidup iya. tanpa masalah. Tanpa masalah, benar-benar mm -hmm. ya? Kita itu. gak akan kepo juga sama tetangga. Ya, iya. Kita gak uh, dengan yang berperbedaan status sosial, mm -hmm. kayak mm -hmm. yeah, yang yeah. perbedaan fisik enggak ya. masalah, gitu ya, ya. yang masalah, masalah itu ketika kita tidak bertoleransi kitanya kita tidak melakukan balik kita ah, ah, ya, kitanya, ya. ya hmm. mbak ya Jadi hmm, yang harus hmm, kita yang hmm. mempunyai yeah. sudut pandang, kita hmm. merubah sudut pandang kita dulu tuh hmm. yeah. baru ya, yeah. bisa tuh yeah. hidup yeah. bertetangga, hidup hmm. dengan siapapun yeah. lebih indah siapapun dan yeah. sih, iya benar yeah, ya kalau kita pakai sudut pandang itu pada akhirnya Se, misalnya semua manusia menggunakan sudut pandang itu sesuai hmm. pedoman, hmm. situlah rahmatan lil alamin. Ya bayangin mbak aja, ditegur tapi kita menganggapnya, oh ya, penyak, ingat, Iya mengingat makasi, dengar iya. Bener -bener <laughs> iya, iya. iya mm -hmm. Baru tahu loh sekarang, <laughs> ditegur <laughs> mengingat, justru harus mengingat diri sendiri, justru oh bahaya <laughs> iya, alasi, gitu iya, ya. Bahaya Eta iya, iya, iya, selama iya, ini, bener. kenapa sih dia? Mm -hmm. kepo Ada ya, juga misalnya tada, ya. parkir nggak boleh di depan ya, rumahnya iya. gitu itu. kan. Hmm. Terus gini, parkir nggak boleh di depan rumahnya. Oh ya sudah. Berarti kalau parkir di situ, emang nyusahin dia. Ya kita nggak boleh dong di sana. Misalnya, ini ya. Oh, Berarti misalnya, kalau kita parkir mana. di depan rumahnya, saya menzolimi dia. Hmm. Ya udah bukan gini. Ini orang kok galak amat sih mau parkir situ aja. Iya- <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> iya. Ya. Terus nggak ini jangan aku yang zolim sama dia, parkirnya depan Yadinya rumahnya. Oh, gitu ya, iya, iya, ya. iya, iya, gitu. nah. iya, Kalau kebalikannya gitu ya. juga jangan kita iya, <laughs> iya, panggil aja tuh ya. Iya. Kalau kebalikannya iya, gimana ya, tuh iya, iya, iya, Ya, pada pahala, kita ya, ya ampun, jadi ya, memang iya, iya, <laughs> Sudut pandang <laughs> sudut pandang, sudut pandang iya, pandang iya, hidup. iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, sendiri iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, atau luar gitu loh kita ya, ngedulu dulu. Iya, iya, iya. Cuma melihat yang di luar aja. Mm -hmm. Memang yeah. kan kita yeah. ya salah Banyak semua kita yang di luar. Iya, ya, pasti ya. Yeah. Itu zon mulu hidup. ya praktik mm -hmm. gitu yeah. ya. Yo, makanya beruntung kita punya sudut pandang spiritual. Mm. Yeah. Sudut pandang spiritual itu eh masalahnya pilihan kita. nggak mm. bisa diajarin, nggak bisa ditransfer nggak bisa harus kita sendiri yang memilih sudut pandang sendirian, spiritual. Ya. Nah, memang memilih juga karena kita punya tujuan baru kita bisa pilih ya kan. Yeah. Yeah. Jadi memang uh, dengan sudut pandang spiritual apapun yang terjadi dalam hidup pasti kita bisa melihat itu sebagai satu hal yang wajar yeah. atau malah menguntungkan. Yeah. Hanya Tetangga, bawel Ya wajar Namanya juga hidup untuk ya, hidup di diuji di Lalu dia menzolimi Ya Alhamdulillah ada transfer pahala ya. Menguntungkan Ya menunggur, terima kasih Hmm, jadi iya. punya bahan evaluasi diri ya. Mm. Ya Allah, beda banget mm. ya kalau pakai sudut pandang yang enggak ada pas masalah ini. Hmm. Jadi gak gini, Tentang. ih tetangga kepo banget sih Iya, iya bukan iya. gitu ya. Udah gak, ih tetangga kok gitu, udah gak gitu, gitu ya. Tetangga, tetangga, ya, iya. tetangga. Gitu bawaannya ya, Gak lagi kita gitu. kemoceki. Ya ini ya. Aduh, bener-bener ya. Sudut pandang spiritual, Allah bukan semuanya itu, itu ya Ya, <laughs> ya tetangga pandang. juga bisa menjadi peluang amal soleh kita untuk mengumpulkan perbekalan mm -hmm. Ya kan ketika, ketika mereka ada saat, exactly ya, kita, kita bisa ambil kesempatan ambil peluang, itu ya. mm -hmm. Lalu ketika misalnya ada, uh, apa namanya uh, Gotong royong, hmm. kita bisa saling membantu. Iya, iya, iya. Gitu. Berarti tadi yang kata, yang uh, Mbak Inka tadi sampaikan juga tuh Mbak yang uh, kan Allah juga menyampaikan bahwa tetangga itu adalah saudara, -saudara kita iya. ternyata itu bisa kita yang pakai ya, Mbak, ya iya, dalam arti Mbak, itu, itu iya buat kita aduh, hmm. emang bener, ya. hmm. Semua -semua tuh emang benar ya. Semua-semua tuh sebenarnya buat aku hmm. bukan buat, buat, aku buat aku orang sendiri. Di luar sana jadi, ya. ya itu jadi itu sendiri, iya, jadi kalau kita juga membantu tetangga bukan karena Supaya, supaya tetangga gitu. berbuat baik sama kita ya, ya, benda -benda itu pamri ya, pamri. Ha, ya tapi pamri. saya berbuat baik sama tetangga karena, karena perintah, Tuhan perintah Tuhan saya tugas aku, saya butuh menyiaksanakan gitu, wow, ya, iya. tugas karena apa, hmm. tugas ini akan kita Pertanggung, Pertanggung jawabkan. Jawabkan, ya. Ya, ya dan dengan ya, menjalankan gitu tugas soalnya. itulah kita mengumpulkan bekal Iya, benar, benar. Ya. Ya, benar Masa ya. gak mau gitu ya, ya. Benar, padahal Ayuh. ternyata semudah itu loh kok tambahin kalau Cara kita mengumpulkan bekal ya. kita yang ya itu Gila itu ya, gak kelihatan loh <laughs> <laughs> gak Keren <laughs> <ada> banget <laughs> <sama sekal>. <laughs> <laughs> ya. Karena ya benar, kalau ada bertetangga kan selama ini begitu ya Iya <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <tuh> kayak ada tetangga deh aku bentar jadi kok gue susah besok-besok tetangga gue nolongin gue gitu kan dia tetap pamris ya Sin. Ah, dong. Iya, bro, ke kalau kita ada apa-apa kan paling cepat tuh nolongin oh, kita oh, gitu ya Mbak ya. Gitu enggak ditolongin manyo kan. Aduh emang kasihan gue. boleh salah deh. Iya benar-benar benar gitu. Jadi iya kayak Mbak Inka dong loh tetangganya naruh pasir depan rumahnya mundur paling enak se-Jakarta itu belum iya. bisa terima kasih <laughs> iya, ya iya. itu kan ya ampun iya, <laughs> amat, <laughs> ya memang gitu. ajaran-ajaran ini untuk kita digunakan dalam hidup iya, ya. bukan dalam untuk dipelajari dihafalkan iya, sih iya, selama ini iya, cuma iya, tahu iya, mbak iya. karena kan gini kita juga mungkin lupa ya bahwa hmm. yang dicatat malaikat kiri dan kanan kan perilaku. perbuatan okay. Bukannya ya, bacaannya, ya. hafalannya ya, Selama ya, ya. dia belum menjadi amal dia, ya, dia belum tercatat mm -hmm. Kecuali Kasi. kalau kita lagi berniat Lalu kita mati, itu tercatat Tercatat. Tapi kalau ya. kita masih hidup, udah niat-niat Lalu bertahun-tahun ya, Lalu menjadi catatan kita Baru, ya, Mbak, baru ya. sebatas niat mulia aja mm -hmm. Oh, okay. <guluh> e, itu aja persepsi lingkungan gitu. yang penting. Ya. Kan, gua dan ia, ya, ya, katanya, kan? ada niat, udah dicatat, aduh. sama malaikat. Tuh, gak tau, gak gak loh. Kalau ada actionnya, ya, Mbak Ria, saya ada actionnya. Gak jadi, tidak menambah catatan amal. soleh kita, tapi ada actionnya, benar, catat actionnya. Iya, iya, iya, Tuh, jadi pengen cepet pulang deh, Mbak Ika. apa ya, ternyata? Oh, ya ampun, ya, enggak begitu ya cara hmm, Allah gitu. untuk membantu, Bantu, gitu, memberikan untuk, iya, untuk memberikan peluang, hmm, untuk memberikan peluang, untuk memberikan bahan buat kita evaluasi perbaikan yeah. diri, hmm, sih yeah. dari yeah. yang kayak gitu ya Allah jadi sebenarnya, sebenarnya uh, sadar, uh, tetangga, sadar, tetangga sadar, itu gitu. jadi keberuntungan untuk aku kenapa yeah. dia jadi uh, ini lahan pahala kita, yeah. lahan yeah. gitu ya, jadi uh. jadi proyek bisa jadi proyek akhirat kan, yeah. hmm. apalagi kalau di tetangga yang butuh bantuan gitu hmm, ya. kan itu kan bisa jadi proyek kita. Hmm, hmm, kalau aku sih kalau melihat ada itu eh asik ada proyek. Gitu. Yeah, Apalagi yeah, kalau tetangga ya. yang galak banget itu jadi proyek. Iya, yeah, proyek. proyek. sekolah, Sekala sekolah, <laughs> Sekalak iya pernah hmm. pernah tunggu ya, gitu maksud aku. Uh, mm, iya pernah pernah begitu. Hmm. Ya buat aku sih itu kan Justru peluang untuk fasilitas ya, dari Tuhan, bala uh, bantuan, ya, bantuan lihatnya itu ya bantuan, bantuan dari ya, Tuhan ya. untuk memproses, memproses uh, hati. hati ya iya. apakah kita, kita bisa, bisa, ya, sabar, ya, bisa. <laughs> bisa sampai mana? Bener-bener <laughs> ya, bener kan bener -bener. Saya, saya, belajar ya. saya belajar agama, saya belajar agama sudah sampai, sampai sejauh dong. mana mewarnai perilaku saya iya. yang saya pelajari ini? Justru butuh ya yang aneh-aneh itu kan yang gue yang ngebacok-bacok. Oh, oh, oh. Silahnya, kalau pohon mangga kan lebih bacok, babar, iya, iya, ya ya, banget ya. banget ya. tuh, iya, iya, kan, iya, ya ya, ya iya, iya, iya, iya, iya, iya, jadi kalau kita dapat tetangga baik, bersyukurlah, besukur. tapi dapat tetangga gak baik lebih bersyukur lagi Karena sebenarnya kita lebih butuh itu lebih ya yang kita butuh. butuhkan ya itu Mengasah ya, ya, ya, Sesuatu yang mengasah. Tuhan tahu bahwa kita perlu ya, dikosok, ya. perlu dikosok Ya ampun, bener-bener Biasa -bener. bukan untuk dibuat menderita ya Iya, iya ya, Tapi untuk dikompak di banget iya. kita, eh, eh, iya justru. Iya Aki semangat ya, ini kan bulan lagi coba temukan tangga gitu ya. Okay. ya, ya gitu. Untuk lebih sungguh-sungguh ya, ya, dalam berproses, sungguh karena kita bisa ngecek nih. Begitu ya. kita enggak sabar, ya masih hmm, gagal proses iya, iya, kita. Iya, betul gitu. ya aduh enak banget ya dan tuhan justru ya itu ya, ya benar-benar dan ngecek hmm. diri sendiri buat ngecek hati sendiri Iyi, buat evaluasi banget. kan bahan hmm. evaluasi ya benar jadi ya. jadi kita udah nggak ada gak lagi tuh istilah gak tetangga gitu ya. gak ada enggak ada lagi tetangga masa kita gitu. <tongan> kita gitu <tongan> seperti iya. kita masalah Emang memang ada, enggak ada. <tuk> ada ternyata langsung dijawab sama mbayingan kan spiritual memang <tuk> benar dibuktikan. Asli bener ya. Tadi kan kita di sini ya lain langsung mm -hmm. glek. Oh mm -hmm. gitu ya lihat tetangga yeah. gitu yeah. kan. Wow. Mm -hmm. Keren. Keren banget banget. <tuk> <tuk> ini masih nih yeah. kompak banget. Enggak ya kencang banget. <tuk> Ada benar-benar emang, yeah, yeah. iya, banyak Sebenarnya kita dapat uh, bahan-bahan perenungan dari tetangga, kan? mm -hmm. yeah, yeah, emang. karena, iya, iya, karena memang ngerti, iya, memang kita lihat, iya, iya, macam-macam iya, ada yang iya, iya, iya, iya, kita iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, Gendak Allah ya, kita hmm. kan gak bisa, gak bisa milih kita yang baik, berarti ya, siapa yang, yang mengatur dia di situ emang oh, kita seleksi, <laughs> mau <laughs> ada tetangga <laughs> baru, saya <laughs> seleksi dulu, baik gak dia aya <laughs> <laughs> orang ya, ya, mana, gak gak bisa, <laughs> bisa gak merasakan itu sekarang, <laughs> bisa, bisa, bahwa bisa, bisa. tetangga <laughs> iya. itu. Yang menaruhnya di sebelah kita itu siapa? Allah. Aduh bener ya. kita nggak bisa soalnya oh Aduh, siapa ya? yang di sebelah berarti <tuk> iya. mereka adalah bala bantuan, Bant -bala bantuan, bantuan untuk kita memperbaiki ya. diri ditempatkan oleh Allah ya, untuk iya, kita loh betul, sim untuk kita hmm ya ya ya. Iya. <laughs> Aduh jadi jadi makin iya, happy gitu rasanya iya, happy, tapi aku, malu ya iya. sama Cuk -cuk. Iya, <laughs> karena nggak menyertakan Tuhan ya iya. dalam proses perenungan ini hmm. kok tetangga gini kok dia gini iya iya benar-benar iya, gitu, iya, iya, gitu. iya, ada pengaturan iya, Allah benar, ada campur betul, tangan iya. dia iya, artinya iya. dia di situ itu yang terbaik buat kita saat ini Tuh, ya benar ya itu aja mm -hmm. tuh soulmate yeah. yang mm -hmm. kita pegang lah ya apapun bahwa yang itu, terjadi nah, di kita terjadi, memang udah diaturnya Allah ya, gitu iya. bukan dan pasti tanpa, baik untuk yes, kita bukan yeah. suatu yeah. Ala, tanpa mm -hmm. alasan lah gitu mm -hmm. ya pasti ada alasan mm -hmm. tertentu ya, Allah ya. inginkan yes, untuk kita, untuk kita kebaikan kita itu kita butuh ya Mbak yang itu ya kita iya. butuh jadi memang semua itu yang namanya perenungan yang Menjadi, menancapkan kesadaran itu adalah suatu proses perenungan mm. yang ada Allah di dalamnya. yang ada Allah ya. di dalamnya Al ya. ah. mm. hmm. ya kan, Ar 179 Iyi, kan, 69, kan bilang, jadi ya. menggunakan kalbu untuk memahami mm. ayat-ayatku, -ayat mm. menggunakan mata untuk melihat tanda-tanda kekuasaanku, mm. Mm. mendengarkan This dengan penggunaan telinga dengan untuk mendengarkan ayat-ayat. Hmm. maksudnya lakukanlah perenungan di mana aku ada di dalamnya. Baru di situ kita bisa nasan ada pengaturan Tuhan, ada campur hmm. tangan, ya. ada satu kekuatan yang maha dahsyat yang mengatur hidup kita. Hmm. Jadi kita jangan coba-coba melawan, melawan kekuatan itu. Ya. Gak pernah ada yang pernah menang. Hmm. Ya adalah surrender aja ya. Berserah diri yeah. <laughs> Dengan segala kalau paham. Apanya, iya. Mm -hmm. Kayak Harus paham itu dulu tuh Sesudut pandang spiritual Benar ya, memang ah. di mana mana Emang mm -hmm. ada Allah yeah. memang Iya, memang Allah bilang kan Ingat aku dalam keadaan duduk Berdiri dan berbaring Istilahnya tidak ada rasa was-was gelisah yeah. maupun bersedih hati Jadi pengen bahagia Ingat Allah dalam keadaan didi, berdu, duduk, duduk berdiri, berdiri dan berbaring, dan berbaring. artinya Lakukanlah perenungan yang ada aku di dalam Tanpa terkecuali hmm. yes. Di setiap anak nafas Selama hayat masih dikandung badan yes. Lakukan perenungan-perenungan yang ada Allah Iya yeah. yes. <laughs> aduh <laughs> jadinya dalam iya <laughs> ya, <laughs> dalam banget jadinya juga dari tentang butuh, masa butuh, gitu butuh, butuh. baliknya lagi emang kita sin yeah. ya mbak ya mm. yeah. yang sebenarnya sih bukan dalam sin mm. ini. Gitu. karena selama ini kita pakai akal mm. kalbunya nggak dipakai jadi dalam tuh kan rasa kalbu ya mm. begitu menggunakan kalbu iya mm. dalam gitu iya yeah, iya yeah, yeah, yeah. sih mm. ya begitulah gitu ya apa tadi bahe colokin <laughs> kita gampang sih gitu Hai, kita ya, ha emang kitanya deh ya udah akunya aja hmm, emang hmm. soal nih yang harus belajar hmm. terus belajar, belajar terus hmm. dan menyadari Mumpung bahwa kita, masih ini ada yes. kita ini yang jiwa hmm. ya, kita ini yang ten yang di dalam ten yang terkutip yang nggak kelihatan kita harus mempertanggungjawabkan, mempertanggungjawabkan apa apa yang, yang kita lakukan di sini. Kita, dan perbuatan kita ditentukan oleh persepsi Persensi, yang ya. ada di dalam kalbu kita ya, yes. Jadi bukan karakter, ya. bukan dihasut orang, enggak Ketika kita punya keyakinan, walaupun dihasut, kita enggak akan terbendung. Contohnya hmm. babi haram itu, ya, hmm. walaupun lapar ya. orang bilang, makan, makan Kalau lagi kayak gini, halal, nggak bakalan hmm. kita makan hmm. Ya, ya. lebih baik perang Iya. Mm -hmm. Ya. Baiklah, mm. oke lah kalau begitu. Masalah yang tadi dari awal episode Mimi sampaikan, jadi sudah tidak ada masalah. Sudah bukan Tidak ada lagi tetangga, masa iya. gitu. tetangga Ya Tetangga lagi dia. Kok aku begitu? Nih aku, oh, aku begitu jadinya bukan tetangga. lagi benar. Benarnya oh, jadi malu aku begitu. Duh, iya, Dek. Evaluasi apa ya, hmm, kakak besara. Indi hmm. kalau kita sudah tidak ada masalah yes. jadi masalah emang ada cuma ada di di facebook, di instagram dan di tiktok dan juga di youtube dan spotify kita jangan lupa sharing semua pengalaman kalian apapun yang kalian mau berbagi cerita ataupun ada yang bertanya silahkan, silahkan. kami sangat menunggu dan kami sangat haus akan bahan-bahan <tuk> uh, dari kalian semakin ya. banyak masalah semakin senang oh, ya. kami semakin banyak semakin banyak, banyak untuk menambah wawasan. Iya. Yes. Yeah. Yeah. Yeah. Baiknya mau menambahkan? Enggak, enggak oh. ada. Yang penting memang uh, kita sudah diberikan Tuhan ajaran yeah. untuk memudahkan kita menjalani hidup ini sebagai pedoman hidup, ya gunakanlah. Yes. Baiklah, kalau begitu tadi Kakak Indi sudah menyampaikan masalah emang ada, ada di sosmed-sosmednya Mea. Begitu kita pamit diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh